ada di bawah ya, tidak ada di sini ini sudah saya tulis tipenya adalah ASUS A409U ya. kayak ini tipenya ada di bawah, silahkan dicek. oke, namun sebelum, sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi oke, yang pertama adalah kita siapkan sebuah flash disk yang sudah ada Windows 10 nya UAP ya Oke teman-teman yang belum punya Windows MEFI silahkan cek di kolom deskripsi ya Cara membuat bootable nya dan cara download uh, ISO-nya ya ISO Windows 10 USB nya Oke okay, langsung saja kita colok ya Pastikan laptopnya dalam keadaan mati kemudian kita colok listisnya nya ya di sini Oke okay, setelah itu baru kita hidupkan setelah itu baru kita tekan F2 ya ini harus ditekan langsung tekan F2 ya tekan terus F2 sampai masuk ke menu BIOS nah ini sudah masuk di menu BIOS ya nah perhatikan di sebelah kanan ini ada tulisan Prestis ya UFP Sundiskraser Blade nah ini, ini tandanya bahwa prestige saya itu UFP ya guys sekarang flashdisk ini harus kita naikkan ke atas ya ini habis bawaan laptopnya ya ini kita flashdisk kita naikkan caranya adalah kita angkat ya kita angkat menggunakan uh, waspets ya topet ya nah kita angkat seperti itu nah, sudah seperti itu ya nah seti canon kita sudah benar ya kemudian kita simpan menggunakan tombol F10 ya saja maka akan muncul seperti ini untuk menyimpan ya hasil settingan kita itu kemudian kita enter ya oke okay. biarkan saja dia akan booting ke flash disk kita ya untuk memasuki ke menu biosnya, kita tunggu saja oke okay. dia muncul seperti ini kita klik Oke okay saja ya. Kita tunggu lagi. Oke, okay. kita tekan Oke. Okay. Ternyata kita mau ya. Kita No saja. Ya, terus seperti ini. kita klik No saja nah sudah muncul ya sekarang muncul sudah menu instalasi ini kita rubah menjadi Indonesia kalau bisa ya kita rubah menjadi Indonesia nah, tapi kan ternyata tidak bisa ya language nya tidak bisa dirubah nah formatnya ini Inggris biar saja ya tidak usah kita rubah langsung saja kita next langsung kita klik install Tunggu ya, oke muncul seperti ini. Langsung saja kita cek di sini ya. Kemudian next, kemudian kita pilih yang bawah ya, kostum. Nah, ini sudah masuk di partisi ya. Nah, yang perlu kita format adalah partisi satu sama partisi tiga. Nah, ini. Sistem di C-nya ini ya, ini sistem C-nya ya, partisi satu dan partisi tiga. Kalau partisi dua ini tidak usah diapa-apakan ya, dan tidak di format juga tidak hidup ya. Nah, itu yang perlu kita format adalah partisi 1 dan partisi 2 Kita klik OK saja, kemudian oh ya, bagi teman-teman ya, eh, sebelum melakukan install ulang ya silahkan backup dulu data-data user ya supaya nanti usernya tidak marah-marahnya okay, silahkan backup dulu baru lakukan install ulang oke okay. ini sudah kita partisi 3 kita format oke okay, sudah ya nah ini partisi 4 sama 5 itu data usernya ya data D sama data E cuma coba di sini tidak terbaca ya data D sama E ya. Ini cuman ini, ini C-nya, ini D, ini E. Seperti itu bacanya. Ya. Oke, langsung saja kita next saja. Nah, ini sudah instalasi sudah berjalan ya. Nah, ini silahkan tunggu saja ya. Ini memerlukan waktu sekitar 15 menitan ya. Tergantung laptopnya. Nah, teman, cuman saya sampai di sini saja ya. Bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 IP pada sebuah laptop Asus a u Semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.